kami turunkan Al-Quran sebagai zikir menghafal Quran zikir Quran surah 54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40 walaqad yasarun Al-Quran kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat dihafalkan zikir sebagai zikir kepada Allah ibu selepas sholat baca subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar zikir Quran surah keempat ayat 103